Fakta-fakta yang terungkap di The Penthouse Season 3 Episode 4, Jo Seok-yung merupakan kembaran dari Min Sol Ah. Hal ini terungkap setelah Oh Yun-hee melakukan tes DNA secara diam-diam terhadap Sim Suryon dan Seok-yung. Hal ini dia lakukan setelah mendapat informasi dari Logan Lee yang mengatakan jika sebenarnya Sim Suryon melahirkan anak kembar di Amerika. Anak kembar tersebut keduanya berjenis kelamin perempuan. Yang satu adalah Min Sol Ah yang ditukar dengan Hyein di rumah sakit dan yang satunya dibawa oleh Jo Dan;te Setelah mengumpulkan beberapa bukti dan informasi, Oh Yun Hee langsung berpikir jika kembaran Min Sol Ah itu adalah Seok Kyung karena Seok Kyung tidak dimasukkan menjadi pemilik dari penthouse melainkan hanya nama Jo Dan;te dan Seok Hun saja. Padahal Jo Seok kyunglah yang membantu Jo Dan;te untuk melancarkan rencana untuk mengambil alih penthouse itu lagi dan ternyata benar saja setelah dilakukan tes DNA, Sokyung terbukti sebagai anak kandung dari Sim Suryon. Kim Misok, ibu kandung Jo Hie-in dibunuh karena mengetahui fakta tentang Jo Sokyung. Pada episode 4 terungkap jika sebenarnya ibu kandung Hie-in tahu jika anaknya ditukar dengan Min Sol ah. Hal itu dia lakukan karena diberi uang dan jaminan kalau anaknya bisa hidup bahagia. Namun ternyata hal itu tak cukup buat Kim Misok Secara diam-diam Kim Misok menemukan fakta jika Na Ae Gyo hanya melahirkan satu anak bukan anak kembar. Dia juga secara diam-diam melakukan tes DNA terhadap Jo Dante, Tae, Sok Hun dan Sok Jung. Dan hasilnya memang benar Sok Jung bukanlah anak kandung Jo Dante, melainkan anak Sim Suryon yang dia katakan sebagai kembaran Sok Hun anak dari Na Ae Gyo. Kim Misok juga memiliki bukti berupa flash disk yang berisi hasil tes DNA itu. Dong Pil menemukan jenazah Kim Misok, namun Jo Dan;te mengetahuinya. Di akhir episode 4, Dong Pil akhirnya berhasil menemukan jasad Kim Misok, namun sayang Jo Dan;te melihatnya saat itu. Dong Pil sepertinya tidak akan bisa berbuat banyak untuk membalas dendam pada Jo Dan;te Tae. Dong Pil akan kembali menjadi anjing Jo Dan;te karena takut anak dan istrinya akan sengsara. Sim Suryon adalah cinta pertama dari Baek Joon Ki. Pada episode 4, Baek Junki terlihat semakin menunjukkan perasaannya pada Suryon dan mulai berani mendekatinya. Namun sepertinya Sim Suryon tidak memiliki perasaan yang sama padanya karena dia mencintai Logan Lee.